Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Inilah Sekolah Islam Terpadu Insan Mandiri Cendekia, Palembang Yang berdiri sejak bulan Desember tahun 2015 Dengan unit TK dan SD yang bertempat di Jalan Wikora 2 Palembang Tahun 2019, SIT IMC Palembang berpindah lokasi di Jalan Sukabangon II Dan saat ini mempunyai unit TK SD dan SMP Dengan fasilitas gedung yang modern Sarana-prasarana pendidikan Yang representatif Dan sistem pelayanan berbasis digital Selain itu Dengan layanan sepenuh hati dari guru Dan karyawan IMC Serta lingkungan sekolah yang bersih Aman dan nyaman IMC siap mendidik putra putri Ayah bunda Menjadi generasi islami Dan punya jiwa dan karakter Sebagai pemimpin IMC, The School of Leaders. Di usia yang relatif muda, SIT IMC Palembang siap menghadapi tantangan zaman dengan konsep pendidikan berkelanjutan dan penguasaan teknologi terkini. Siswa-siswi SIT IMC dididik menjadi generasi pemimpin yang berakhlak mulia, memiliki kepribadian Islami, memiliki kemampuan tahsin dan tahfiz Quran yang baik, serta menguasai teknologi untuk itu, IMC mengusung konsep The School of Leaders dengan dukungan guru-guru yang profesional yang mengedepankan konsep mengajar yang menyenangkan dan mengajar dengan penuh cinta dan kasih sayang. Melalui konsep The School of Leaders, siswa IMC akan dibiasakan untuk merancang, membuat, dan mampu mengkomunikasikan ide serta gagasan dalam sebuah proyek yang melibatkan tim. Kurikulum dan kegiatan IMC SIT IMC Palembang melaksanakan kurikulum nasional di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui kurikulum Merdeka serta kurikulum Jaringan Sekolah Islam Terpadu atau JSIT dan kurikulum khas IMC yang mengedepankan konsep pendidikan berkelanjutan yang akan menguatkan peserta didik pada sisi keagamaan dan pembentukan karakter dengan metode pembelajaran yang menyenangkan. Melalui pembelajaran berbasis kurikulum khas IMC, program soft skill dan hard skill dikembangkan dengan baik. Misalnya kegiatan market day serta program ekstrakurikuler kurikuler yang intensif dan terstruktur juga diadakan. Di antaranya kegiatan pramuka, renang, panahan, futsal, badminton, taekwondo, jurnalistik, matematika, tahfidz. English Club, KSM IPA, dan Tari. Selain itu, secara rutin IMC mengadakan kegiatan tahunan Gebiar IMC, Haflatu Karim, Outing Class, Fun Cooking, Dan masih banyak lagi. Prestasi IMC Seiring waktu, IMC berkembang terus dengan serangkaian prestasi, baik prestasi sekolah maupun prestasi siswanya. Di antaranya, tahun 2022 SIT IMC Palembang telah menjadi sekolah penggerak, mendapatkan predikat sekolah adiwiata. Sekolah ramah anak dan sekolah dengan layanan paut hati, Sementara itu, prestasi siswa diantaranya, prestasi dalam lomba tahfiz, lomba menggambar dan mewarnai, olahraga dan seni serta prestasi akademik di tingkat kota Palembang dan sekitarnya. Dengan segala sumber daya yang ada dan dukungan penuh dari ayah dan bunda, Insya Allah, INC berkembang dan melahirkan generasi pemimpin dengan membentuk karakter pribadi islami Pribadi bahagia, pribadi cendekia, dan pribadi pemimpin yang jujur, peduli, bersih, disiplin, sayang teman, percaya diri, dan mandiri. IMC, yes! IMC keren! IMC luar biasa! Yes. I'm Cendekia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.